Kita kembali lagi di channel kesayang kita nih guys ya Dan disini kita bakalan bahas lagi soal slot gacor hari ini trik slot gacor Princess hari ini Dan pola 3 princes hari ini ya guys ya Semoga kita dapat profit ya mau modal cepet nih guys ya. Oke langsung dikasih free spin cok Tadi langsung gue gaskan ya Bat 6000 Langsung gaskan 50 ribu pakai double bet Langsung dikasih Memang terbaik nih guys ya Baru pembukaan, baru awal-awal langsung dikasih yang mantap-mantap ya. Incaran dari incaran ya guys ya, seketar dihabiskan. <laughs> Mulai sini bagus ya, oke di sini kali 5 kali 3, oke, konek kali 8 di awal-awal bagus banget di sini ya. Dan nah, seperti biasa di sini kita bakalan main pakai pola ya. Dan di awal polanya itu 50 turbo spin, langsung bed agak barbar nih ya guys ya. Kenapa? Karena apa? Karena di sini aku yakin ya guys ya, kenapa aku yakin banget. Karena aku mainnya itu di GB 88 Tempat bermain paling aman terpercaya dan pastinya tergacor guys ya Oke sembari dari itu yuk dibantu-bantu uh, share sharenya Like nya juga, komen juga kalau bisa ya guys ya Yang belum subscribe, di subscribe dulu guys ya Nyalakan juga notifikasi loncengnya Kalau kita terima kasih banyak Oke, di sini kita udah dalam free spin ya Uh, baru di awal-awal ya -awal, guys ya Langsung dikasih yang wangi-wangi nih bawa, bawa profit nih guys ya Udah 200 ribu, mantap kalau kita pun masih 74.000, masih beberapa spin tadi ya. Nice banget sih ini. Oh, itu udah kali 19, multiplier sisa 7 putaran lagi. Ayo dong inces kasih yang mantap-mantap. Konekin lagi. Oke, hijau toskanya. Dan seperti biasa ya, jangan sampai di skip-skip biar kalian nggak ketinggalan atau kelewatan momen-momen terbaiknya Oke, love pecah. Alah, enggak ada perlawanan ya. Sisa 3 putaran lagi, guys. Di sini masih 229.000 ya. <tuh> Oke, jo yang terakhir, yang dapet Oke, kita dikasih 230 ribu uh, Udah lumayan banget kok Untuk di awal ya Nambah-nambah saldo kita cuy Di sini baru jalan Nggak sampai 10 spin kita dapet ya Oke, kita lanjutin lagi di sini ya Kita lanjutin lagi Auto 50 turbo ya Pola pertama kita ya Wih Memang terbaik Ini pola guys ya Memang tempat terbaik juga untuk bermain guys ya Geber 88 ya Dikasih lagi co Tadi 200 ribu ini semoga bisa lebih please. Oke di awal kali 3 mantap Dibuka langsung mantap guys ya. Oke guys kalau kalian berminat untuk main Atau mau daftarnya di kalian di Geber 88 Langsung aja daftarin guys ya Karena di Geber 88 masih ada Seperti biasa event deposit Khususnya member dan out member ya guys ya Game member seperti biasa Depo 20, bonus 20, TOK 3 Khusus old member itu depo 50 Bonus 20 dan TO-nya sama lagi 3 guys ya? Seperti biasa juga, bebas ID, bebas by spin, bebas daftar pakai e-wallet atau kening bang slot dan tanpa maksimal WD. Cakep di sini bintangnya korek. Mataharinya pecah itu dia guys. 542 meledak. 600 ribu 600.000 Udah lah Kita bakalan WD nih guys. Udah pan cepet banget nih guys ya. Uh, the best guys ya. Udah jelas profit kita disini sempaksonal guys ya Nah kalau kalian pengen daftarin langsung aja ya Langsung aja menuju ke kolom pinchat di bawah konten ini Disitu kita sematkan ke sebuah link langsung diklik aja Dan jangan lupa ya gabung grup whatsappnya Dan jangan sampai juga yang wajib nih guys ya Menggunakan kode referral dari kita guys Yaitu s-s-s kecil semua 94 kali Oke mantap ditambahin lagi nice disini 90 ribu cakep selalu kita 290 sini udah dapat 846 berarti udah kali total udah sejutaan ya mantap mantap modal cepet guys <tuh> modal cepet nggak nyampe berapa menit langsung dikasih sempaksona langsung dikasih profit tinggi memang terbaik nih gb 8 jadi untuk kalian botku jangan ragu jangan tungkan langsung aja guys ya daftarnya di kalian uh bermain di gb88 <tuh> Oke, penontonnya ikutin juga ya hey guys ya dan semoga kalian profit ya. Mantap, Sempak lagi nih guys. Kita dikasih sempak lagi 300 ribu Mantap kali 15 yang mau tire sisa 3 putaran lagi. Nice banget, kok jebol ya 1,2 nih. Nice, nice, nice, nice, nice, nice. Terbaik pokoknya ya. Incash lagi gacor, coy. Digeber apa delapan buruan aja Gaskan langsung bisa ya. Di sini kita udah dapat 1.500. Dapat lagi. Baru berapa kali spin dikasih lagi mes. Hmm. Meh nggak tau guys, harus ngomong apa kita guys tiga kali skater berturut-turut Ini semoga bisa nambah lagi Setuju kali lagi, yuk <tuh> Kalian lihat sendiri coy Betapa gacornya Gb88 Triple triple kill gitu ya Triple gratisan langsung ya Dalam jangka waktu yang sangat-sangat singkat Udah, Ini mah idaman guys, kalau pola kayak gini guys ya Berkaliannya mana cok? Chess Ah, ya boy hmm Gak connect, oke okay. Jangan sampai, oh nice Locking-nya connect, kali dua lock biasa juga connect, kali dua Mantap, hijau juga ikutan pecah Nambah saya, Bu, lumayan lah Udah, awal-awal kali dua gak apa-apa, masih ada sandal putaran lagi Masih bisa nambah lagi ya Duh, duh, duh, duh, -du -du. ini terbaik nih guys ya Baru juga mulai jender, jender, jender, jender, jender. langsung dikasih sih okay. <tuk> free spin, free spin, free spin triple kill langsung guys ya <tuk> auto WD lah kok kayak gini caranya cuy <tuk> thank you, thank you ya di b ngasih kita WD lagi guys ya dan juga disini bisa ngasih kita pola untuk viewer-viewer kita ini ya mantap nih ya oke, okay, nambah lagi kali 4 cuman disini perkaliannya agak lumayan irit ya, agak lumayan minim ya biasanya tadi sampai 10 ke atas sekarang nih yang scatter ketiga cuma 4, cuman nasinya lumayan 200 ribu Konek hmm, lagi, nice banget mm -hmm. Kali 8, oke okay. Baru dibilang minim, langsung dikeluarnya ya Oke, okay, kuningnya pecah Ayo hey dong, si putaran lagi Oke, okay, langsung di atas kali 10 ya Langsung 13 perkalian, coy 1200, nggak apa Tambah-tambahan private, uh, private profit ya Hampir 300 ribu, oke okay, jebol 300 ribu Unduh, mantap banget dikali dua ya, tiga ribu satu kali tujuh lebih ya, tiga ribu. Apakah bakal dikasih last spin? Akhir enggak <tuh> ya? Oke, okay, nice banget. 1,8 koma cuk modal cepek main di game berapa pakai pola 50 turbo langsung di bettingan 6000 ribu. Langsung dikasih yang namanya freeze spin, guys. Yang tiga kali cuy. <tuh> nah, di sini lantaran udah triple kill aku. Masa udah cukup 1,8 Cukup ya guys ya Cukup cukup Makanya sini aku matikan auto spinnya Yang turbo tadi Disini aku reset batnya jadi bet seribu Dan disini aku putar otomatis 70 ya No turbo no pick ya guys ya Mantap Sembari nunggu itu ya Sudah kita nikmatin spin demi spin Mana tahu dapat lagi Scatter di dengan seribu ya guys ya Baru dibilang Baru dibilang banjir scatter Mau di bet seribu bet 6000 ribu dapet nih Oke okay, kita lihat best ya. Semoga isinya lumayan ya Bisa nambahin profit kita ya Nah memang idaman. Tunggu apa lagi guys Langsung aja daftarin ID kalian di GB Kalian lihat sendiri Gimana gacornya nih Gimana banjir scatternya di Sarek Pintas ini Oke okay, kali 8 Nice 11 putaran lagi masih ada di sini masih 15 ribu <coughs> Tuh, tambahin lagi yuk Sekitaran 200.000 lah kalau bisa <coughs> Kalau bisa ya guys Lumayan kayak 3 kayak sebelas Oke next pertama kali ini <coughs> super Superby lupa <lho>, cok <coughs> Superby kita dapet coy 53.000 dapat 69 disini mantap banget hmm, bulannya kurang satu itu masukin di breng skater petir eh skater petir petir petir ah gimana uh, menurut dia guys kayak lapan pula keluar, cakep banget dapet lagi Mega Mega lodon cok Udah langsung ngumpul lagi di sini kita udah dapat lagi di sini totalnya 110.000 toh. Kalau itu total 1,9. Cakep banget di sini ya. Nice nice nice nice nice. Oke okay, guys. Kita hari dari itu semua dan seperti biasa ya, di sini aku selalu ingatkan bahwasanya di sini cuma sekedar hiburan semata, cuy. Tidak untuk ditiru. ya guys ya. Tidak untuk anak di bawah umur ya guys ya. Di bawah 21 tahun atau 20 tahun enggak boleh guys ya. Jangan sampai untuk kalian semua adik-adikku kalau ini lewat di beranda kalian langsung uh, skip ya. Jangan ditonton belum cukup umur ya. Nice kali 12 guys ya. Dan seperti biasa juga jangan kalau yang baru hadir atau baru join ke, ke channel kita jangan lupa untuk dibantu-bantu subscribe ya. Nah, juga juga notifikasi loncengnya, share like-nya juga jangan lupa ya. Komen-komen nih. Ya guys ya. Oke, nice ya guys ya. Kita dikasih Profit 1,9 berarti 1,8 lebih lah kita dapat cuan hari ini Di GBR88 the best ya guys ya The only one ya guys ya oh, Tempat bermain paling aman terpercaya dan tergacor buruan langsung daftar di kalian Link yang bisa kita, -kita makan di pincar komentar gb 88 memang gacor parah guys ya Oke okay, kelar dari ini kita cabut alias WD guys ya Terima kasih banget untuk kalian bosku Kita bakalan jumpa lagi di next konten Salam sehat sesuai dan bye bye Thank you guys ya